Hai Hai Hai siapa di sini yang suka liburan emang paling semangat kalau bahas tentang liburan ya apalagi pergi liburannya bareng keluarga terus datang ke jagar alam karena di sana kita bisa lihat berbagai macam satwa langsung dari habitat aslinya seperti pemandangan tak biasa yang disajikan saat berkunjung di suaka harimau Similipal di India timur ini harimau yang biasanya memiliki bulu yang didominasi warna oranye justru memperlihatkan corak garis hitam yang lebih banyak. Meski terbilang unik, tak ada yang mengetahui mengapa hal itu bisa terjadi. Namun kini, tim genetika India dan Amerika berhasil mengidentifikasi penyebab keanehan tersebut. Para peneliti menemukan jika harimau itu memiliki pseudomelanistik yang berarti memiliki garis-garis lebar yang menyatu di sepanjang tubuh mereka. Dari berbagai sudut, harimau itu terlihat mempunyai garis loreng, yang berwarna hitam, sehingga mereka mendapat julukan harimau hitam. Untuk mengetahui penyebabnya, beberapa peneliti kemudian melakukan survei genetik 85 harimau yang terdiri dari empat subspesies. Analisis tim menemukan bahwa harimau hitam semuanya memiliki varian tunggal dalam kode genetik mereka, yang tampaknya mengubah gen tertentu. Gen itu adalah gen yang sama, yaitu bertanggung jawab atas bercak dan pola garis pada kucing dan cita. Lalu mengapa pseudo melanistik bisa terjadi pada harimau? Sebuah teori menyebutkan jika fenomena itu dipicu karena adanya perkawinan sedarah dalam populasi harimau. Tetapi para peneliti punya pendapat lain, karena itu bisa saja terjadi akibat beberapa manfaat evolusioner. Contoh kasusnya yang terjadi pada macan tutul melanistik. Macan ini lebih sering muncul di hutan tropis yang gelap dan lebat, daripada di lingkungan yang lebih kering dan terbuka. Jika situasinya serupa, maka harimau juga bisa saja kehilangan sebagian warna oranye supaya bisa membaur lebih baik dengan tumbuhan di hutan. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Ngomong-ngomong soal keunikan nih, kalian tahu gak sob? Bahwa kebanyakan satwa yang memiliki keunikan biasanya memiliki harga jual yang sangat tinggi. Bahkan ada yang seharga mobil loh. Wah, kira-kira semahal apa ya? Penasaran bukan? Salah satu contoh hewan unik termahal yaitu harimau putih yang diadopsi oleh Alshad Ahmad. Siapa sih yang gak kenal dengan selebriti ganteng ini? Ya, Alshad membeli harimau putih tersebut langsung dari Afrika Selatan dan sampai di kediaman Alshad sendiri. Biaya yang dikeluarkan Alshad untuk mengadopsi harimau putih itu kira-kira hampir mencapai 1 miliar rupiah. Wah, wah, wah, Sultan emang beda ya kalau punya peliharaan. <tuh> Alshad Ahmad memberi nama harimau putih tersebut dengan nama Selena atau biasa dipanggil Selen. Namun, tahukah kalian, Sob? Nama Selena berasal dari mitologi Yunani yang berarti Dewi Bulan. Selena adalah harimau benggala putih, yaitu harimau yang berasal dari Asia, anak berdua India. Meski sudah nggak asing lagi, tetapi masih banyak yang mengira jika harimau putih adalah jenis harimau albino. Jadi status dari harimau putih ini termasuk ke dalam hewan yang terancam punah. Nah, gimana nih kalau menurut pendapat kalian?